Roy Kiyoshi. Uh. Roy Kiyoshi meramalkan dirinya. Uh, dia mati sebelum 40 tahun. Beliau meninggal mengenaskan. Karena diracun. Nah pertanyaannya yang racun ini siapa? Apakah saudaranya sendiri? Keluar lingkungan keluarganya sendiri? Orang lain atau musuhnya? Musuhnya. Ini harus kita analisa. Kematian seorang Roy Kiyoshi. Dan beliau sudah meramalkan dirinya Dalam sebuah acara TV ketika dia ditanya oleh seorang uh, Nikita Mirzani Apakah ini fakta atau hanya mitos? Mari kita buktikan Kali ini Ratu Bidadari ingin membahas masalah Roy Kiyoshi Ini sangat menarik ya Saya sendiri juga ngefans sama seorang indigo Roy Kiyoshi uh, Jadi gini Roy Kiyoshi dulu pernah Menerawang dirinya sendiri ketika dia Ditanya oleh seorang uh, Nikita Mirzani Di dalam sebuah acara TV Kan Roy Kiyoshi Seorang Kak Roy ini Biasanya kan nerawang-nerawangin orang ngeramal ngeramalin orang Sedangkan uh, sama Nikita Mirzani Ditanya kamu bisa nggak nerawang diri kamu Roy menerawang dirinya dengan kapasitasnya sebagai seorang indigo atau supranatural praktisi spiritual dia mengatakan dengan kejujuran hatinya dengan keterbukaan beliau Roy sebagai seorang indigo uh, dia meninggal dengan sangat mengenaskan dan diracun Ya, Jadi Roy sendiri yang bilang Roy sendiri yang terucap dalam mulutnya sendiri Roy mati Tidak sampai dengan usia 40 tahun Dan matinya sangat tragis mengenaskan dengan uh, diracun Nah pertanyaannya kan diracun karena faktor apa? Karena sebab apa? Diracun karena emang makanannya beracun Jadi kan uh, human error dalam artian kan tidak Tidak kesengajaan Atau yang kedua karena faktor mungsuh Dalam artian memang Roy sengaja dibunuh Ini yang harus kita analisa dan kita selidiki Roy sendiri Tapi sebelum saya bukan hanya membahas masalah ramalan atau terawangannya Roy sendiri kepada dirinya atas meninggalnya dia tidak tapi saya ingin menganalisa atau membahas masalah kapasitasnya seorang Roy beliau itu memang indigo dalam kacamata saya sebagai seorang supranatural ya saya juga seorang peneliti supranatural Roy itu memang real, 100% indigo. Jadi dia tanpa berguru, tanpa ilmu, tanpa belajar. Jadi memang dari kecil sudah diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan supranatural. Memiliki kemampuan di luar nalar dan akal manusia pada umumnya. Itu kapasitasnya seorang Roy. Nah bedanya dengan Ning Siti Ningsih Ning Sih itu... Kalau dalam riset saya Dalam penelitian saya Ningsi Nampi bukan seorang indigo Tapi ketempelan jin Nah nanti akan saya bahas Dalam next video Berikutnya ya Maksudnya mungkin Video lain ya Saya akan membahas tentang kapasitasnya Seorang Ningsi Tinampi Nah kenapa kok saya katakan Sangat beda sekali dengan Roy Kiyoshi Roy Kiyoshi seorang indigo memang murni dari Tuhan sedangkan Ning Siti Nampi bukan seorang yang berkapasitas sebagai seorang indigo dalam artian tidak murni jadi ada lantaran atau oh, bantuan dari eksternal gitu loh. Roy, saya melihat seseorang itu dari sininya. Jadi ketika dia indigo memang benar-benar kasap ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kasap, kasap itu berarti terlihat sesuatu yang tersembunyi. Kalau bahasa Eropanya itu Siksen atau Indra Keenam. Dan sedangkan kalau eh, bahasa Indonesia itu ya itu anak Indigo. Kalau bahasa Jawanya itu Kawuruk, Waskito, Waskita atau tuh Jadi anak-anak Indigo ya. Seseorang yang hijab goibnya, atau gerbang, atau pintu goibnya sudah jebol, itu di sini, itu bersinar uh, biru keputihan, gitu loh. Sedangkan seseorang yang tertutup, itu saya lihat di sini, itu merah kehitaman, jadi hijab goibnya ini uh, merah kehitaman. Jadi mata batin, ya, buat teman-teman yang belum tahu mata batin itu bukan di sini loh, bukan di hati sini, lho, tapi di sini yaitu mata ketiga atau siksen gitu ya, nah kita kembali ke permasalahan ramalannya Roy Kiyoshi apakah benar ya uh, apa yang dikatakan Roy Kiyoshi itu apakah benar dan apakah yang terjadi oke, okay. saya juga akan menerawang Roy Kiyoshi Apakah yang dikatakan itu benar atau tidak? Oke, tunggu. Saya butuh waktu tiga menitan untuk menerawang atau menembus dimensi ruang dan waktu masa yang akan datang. Oke ya, tunggu ya. Sabar, sambil ngopi-ngopi juga gak apa-apa. Monggo ngopi dulu. Bentar. Assalamualaikum. Oke, okay. saya beberapa detik ini tadi sudah menerawang dalam artian bukan meramal ya Tapi menerawang menembus dimensi ruang dan waktu masa yang belum terjadi Ya benar, memang Roy akan mati dengan mengenaskan dan diracun Dan saya lihat yang meracun itu tadi bukan dari keluarganya, bukan dari saudaranya dan bukan dari orang jauh Tapi dari orang dekat Tapi bukan orang dekat ini Bukan saudaranya Ya ya Cuman kan semuanya itu Sudah ditakdirkan oleh Tuhan Ya ketika Kita berada 40 hari Sebagai janin atau bayi Di kandungan ibu kita Berusia 40 hari Tuhan Allah Sudah Menas atau mentakdirkan dan meniupkan e, Rezeki Jodoh dan mati Jadi rezekinya seberapa Jodohnya siapa Dan matinya kapan Itu sudah diatur Dan setelah itu juga diatur juga matinya karena dibunuh, matinya memang karena ajalnya, matinya karena sakit, matinya karena bunuh diri, semacam macam Itu sudah sekenarinya Tuhan. Ibarat kamu itu wayang, manusia itu wayang apa kata dalangnya gitu loh. Ya, paham dari sini? Oke, jika ada sebuah pertanyaan silakan komen dan like di video saya di channel saya dan jangan lupa subscribe and share youtube Ratu Bidadari TV oke okay, assalamualaikum salam Ratu Bidadari Roy Kiyoshi uh? Roy Kiyoshi meneramalkan dirinya uh, dia mati sebelum 40 tahun beliau meninggal mengenaskan